Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama pokok sekaya teman-teman kali ini saya berada di laut senggong ya banyuwangi ini saya berada di pesisirnya ini lagi bersandar nah, ini ada di hutannya ini ya dan di sini biasanya di hutan sini banyak sekali dengan burung-burung cucak hijaunya ya di sini teman-teman. Dengan habitatnya di kawasan Alas Purwo ini ya, teman-teman. Oke ya, kita sambil jalan-jalan ke sana ya, teman-teman. Ini ada temannya cari kayu bakar ini untuk bakar ikan ini ini bang kampret ini dari kayu bakar ini batu batuan yang sangat bagus ini ya teman teman ini laut sini jarang dikunjungi oleh orang orang yang mengunjungi di sini kebanyakannya itu sejenis rusa harimau Jalan-jalan sana Rih. Laut Senggrong Sini ya teman-teman nah. Ini ada Perahu Karam ini ya Teman-teman Tadi malam itu di sini ada angin kencang ya hujan sekalian ombaknya ini ada satu ini perahu yang karam ya di sini atau tenggelam karena cuaca buruk tadi malam ya untung saya sendiri selamat kalau teman-teman ingin main ke sini silahkan tapi di sini nggak ada apa-apa di sini bahaya bahayanya itu banyak binatang-binatang buasnya di sini teman-teman karena di sini tuh hutan belantara di kawasan alas purwo ini ya teman-teman atau laut singgurong eh teman-teman ayo kita jalan-jalan pantai mandi mandi-mandi suasananya sangat panas sekali ini kalau mau menghitamkan kulit di sini teman-teman cepet sekali di sini ya atau bapak boleh bapak boleh kalau mau berenang-berenang sini atau di pelengkung sana ini jadi kayak ginilah jadi anak pantai. Ini Di laut Cengrong ini ya, teman-teman. Nah, dan di sini lagi bersantai dan sambil masak-masak ini ya, teman-teman. Nih. Dan ini namanya kalau di sini ikan solok ini, teman-teman. Nah, dan ini bumbu-bumbunya. Nah, dan tempat masaknya ada di situ, dan ini Mister Boncel, ini koki handalnya. Ini sangat handal sekali, ini dong ini. Nah, ini masih digorengi dulu. Nanti di jangan, oh, di jangan gel, <laughs> jangan dapat disayur, lengarannya Cel <laughs> matinya sudah matang nih teman-teman nanti tinggal makan makan bersama nanti wayayi wayayi wayayi menikmati hasil mancingnya Kapten Kempret nyaplok, nyaplok Nyaplok Nyaplok apa galak Bok? Anu galak anu... Nyaplok hmm. Nyaplok Nyaplok ayo makan bismillahirrohmanirrohim hai cuma kepala ikan kan suluk suluk lek mong kene nek wong nek wong kono suluk thok darak kulonan luto luto ikan luto ini kalau di Jawa Tengah kalau di Jawa Timur suluk Di mata blok Hai ayo tebakan kaur tabur lebih nikmatan di restoran ini ini naik di atas perahu sambil makan sambil bergoyang goyang ini. goyang goyang sama ombak ini kerupuknya ini namanya kerupuk keriuk ini namanya teman-teman ya manu ambil mimong gue mau masak ini bikin Di restoran tidak ada ya. bahkan seperti ini. Kalau di restoran kan super mewah, kalau ini cuma istimewa. Ala kadarnya. Enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa ini. Masalahnya enggak ada tunggalnya. <laughs> Karena enggak ada tunggalnya ini. Jadi enak. Biasanya ya, pasti ada yang suka kepala ikan Kalau makan masih disesep-sesep Maka disesep hmm. kami telanjang dadah Kabat jokmo, kayak mau turun nih diang. Hah ini, hah ini kencang. Tapi bahagia. Nah ya sore-sore nang Kandang pangan, empen anak bojo. Tapi bahagia. Tapi bahagia iso mangan tur tau ngene iki. Gus ning omah. ngomah mangan porong. Nang Minumnya Kalon Terasa nikmat karena gak ada tunggalnya ini 올라가 Angkat sekali oke. Okay.